Halo teman-teman para pecinta gratisan ya se Indonesia dan warga plus 6.2 sangat eh, hobi sekali sama gratisan gratisan apalagi ini RDP dan PPS gratis ya teman-teman oke baiklah teman-teman kita eh, coba share lagi di RDP gratisnya ini ini, ini alamat linknya ya teman-teman ya ini kita masuk ke eh, alamat link. Dan untuk alamatnya nanti saya share di kolom deskripsi seperti biasa teman-teman ya Di sini saya bakal share lagi dan video di channel ini masih sedikit ya Masih berapa biji ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Masih 7 dan ada juga komentar-komentar dari teman-teman semua yang bilang Ya nanti kalau udah 10 saya subscribe ya channelnya ya Oke deh terima kasih yang udah subscribe teman-teman ya Jangan lupa juga yang udah subscribe, klik tanda loncengnya untuk dapatkan notifikasi notifikasi terbaru dari saya ya, biar nanti updateannya baru semua ya, dpi-nya baru lagi, baru lagi, temen-temen ya. <laughs> Oke dan untuk para pecinta jam tayang ya, para pecinta ya subscriber ya nanti saya share juga ya temen-temen ya untuk metode-metode seperti itu ya. Nah kalau nggak melanggar ya, karena eh, video kemarin juga. Eh, saya dieksekusi sama pihak Youtube ya karena melanggar Oke gak apa-apa teman-teman karena itu memang iya pelanggaran ya <laughs> gak apa-apa kalau dihapus juga Makanya nih si orang bule satu ya gambarnya ikonnya orang bule itu gak ada ya di video saya ya Nah gak apa-apa itu udah nanti uh, kita bikin lagi deh ya teman-teman ya Karena itu menurut saya bukan uh, pelanggaran dan gak merugikan uh, pihak websitenya ya jadi enggak merugikan pihak Website Baiklah teman-teman kita akan langsung aja masuk ke websitenya langsung ya Nah oke okay. di sini kita udah masuk ke websitenya kita klik aja di sini teman-teman ya kita klik aja di kolom trail ini nah saya bilang kemarin di video kemarin RDP gratis ini bukan saya hack atau tracking ya di situsnya RDP ini dan sayang sama sekali nggak merugikan pihak websitenya maupun pihak YouTube atau pihak uh, fly Tetap aja saya nggak merugikan karena mereka itu uh, ngasih RDP ini gratis nih. Windows BPS kita klik aja teman-teman ya. Kita klik aja, kita coba klik di sini, kita coba masuk ke Windows uh, RDP-nya nah ini dia kita udah login teman-teman di RDP gratis ya teman-teman ya Windows 10 nih ya Oke teman-teman ini subscribe now kayaknya ya ini teman-teman kalau mau nanti kalau mau pesen RDP nya dari website ini ya langsung aja nanti pesen aja di sini ya di website eh, Windows VPS Fornfly ini teman-teman semua tinggal klik sekali klik jadi teman-teman ya RDP-nya itu canggih banget ya kita nggak usah susah-susah teman-teman ya bikin RDP-nya karena dari komentar-komentar kemarin ya yang eh, saya tahu ya jadi teman-teman eh, semua masih ada yang eh, belum belum bisa dapatkan RDP gratisnya untuk setting-settingnya masih ada yang belum bisa ya nah Teman-teman semua ini ini gimana ya? Ini susah masuk ya. Trial limit your IP katanya ya. Oke, teman-teman, IP saya udah dibanned ya. Kita masuk aja ke VPN aja di sini. Ini untuk teman-teman kita langsung coba aja masuk ke VPN-nya. VPN untuk Chrome ya. Oke, kita lanjut ke VPN untuk Chrome. Yang mana aja deh, boleh ya teman-teman ya. Ini aja deh. Ini yang udah. Oh, kita nggak bisa nih, katanya di mode samaran ya. Nah, kita masuk sini aja. Nah, di sini kita e, udah ada nih. Iya, dari Touch VPN ya. Atau teman-teman boleh seperti ini. Teman-teman klik VPN aja, VPN Chrome. Yeah. Iya. VPN Chrome dan nanti teman-teman semua diarahkan sama VPN yang ada tulisan Chrome-nya kayak gitu ya, http chrome. Jadi biar langsung diarahkan ke ekstensinya. Nah, teman-teman boleh langsung tambahkan ya. Jadi ibarnya gini, tambahkan. Lalu tambah ekstensi ya, teman-teman. Ya untuk yang pemula yang belum tahu. Nanti di sini teman-teman juga eh, tunggu dan di sini dia udah ke install ya. Nah, ini untuk VPN ini. Nah, ini udah ada nih, ya kita bisa klik aja teman-teman ya kayak gini. Ini untuk V VPN, ya. Nah teman-teman continue, continue lalu di sini klik start. Iya di sini bisa langsung fly nanti Amsterdam ya ke deteksinya. Nah kita masuk lagi ke link yang tadi ya teman-teman ya. Oke kita window gratis lagi sekali klik teman-teman ya. Oke, kita nunggu apakah IP ini masih terdeteksi lagi sama pihaknya uh, Avanfly uh, setelah kita memakai RDP untuk IVVVN, ya? Apakah kita masih ke banner? Kalau masih ke banner, saya kemungkinan besar bisa pakai trik lain ya untuk masuk ke RDP ini. Ini untuk teman-teman semua ya, jangan ditiru ya teman-teman ini berbahaya ya di bawah umur nggak boleh ya. Hmm, kita udah masuk teman-teman di RDP gratis ini teman-teman ya akhirnya kita masuk ke Windows 10 untuk RDP gratis free sekali klik ya oke kita masuk ke RDP sekali klik Nah, di sini kita masuk ke ini apa ya tulisannya? Soal hal Samin ya, Samim ya. <laughs> kita kita klik aja ini letter aja, oke? Okay. Ini search, oke? Okay, kita uh, uh, mau aja deh teman-teman ya. Mau bisa nggak ya instalasi ya instalasi di dalam RDP ini? Karena ini gratis, saya nggak tahu juga teman-teman ya saya enggak tahu juga tapi di sini saya coba untuk instalasi Windows apa Mozilla dulu deh ya oke bisa ternyata ini bisa download dan ini nanti menginstall di Windows 10 nya dan DRDP gratis ini iya jadi lebih mudah pakai Mozilla atau Chrome ya kalau explorer itu kemungkinan kalau ada teman-teman semua yang pemula ada yang enggak bisa setting ya gimana Nah, dia udah muncul, dia. Dia udah muncul, modulnya udah keinstall ya untuk modulnya, dan kita tinggal klik aja. Nah, dia muncul sendiri, teman-teman. Oke, okay, not now dulu, kita masuk ke YouTube. Oke, okay, oke, okay. kita masuk ke YouTube. Nah, oke, okay. kita agree aja, teman-teman agree aja, dan kita tes aja speednya, speed test apakah yang gratis kayak gini speednya kaleng-kaleng apa gimana gitu ya dia ngasih speed yang murahan apa gimana ya ini karena gratis sekali klik ya teman-teman punya, saat ini berapa menit lagi ya ada 70, eh, 27 menit lagi ya untuk gratisannya karena ya yang gratis-gratis ini ya wajar lah kita dikasih batas waktu ya dia dari eh, case comoravov ya dari mana ini ya? Ya pokoknya dia IP-nya dari sana, ping-nya satu kenceng teman-teman. Kalau ping-nya itu dapat satu kayak gini, dia kenceng banget ya. Coba kita tunggu aja, kita lihat dan kita sambil apa ya, youtuberan aja ya sambil nungguin. Oh ini dua keluar nih teman-teman. Wah penuh ya, meterannya dia penuh ya. Jadi untuk pingnya satu itu ya lumayan ngebut lah. Untuk sebuah RDP gratis ya sekali klik teman-teman. Dan perusahaannya kayaknya ya bagus ya teman-teman ya. Ngasih RDP free sekali klik kayak gini. Oke baiklah teman-teman kita tunggu uploadannya. Ini berapa ya jatuhnya ya? Nah ini dia uploadnya kecil dia untuk uploadnya ya. Tapi kalau dibandingkan untuk di Indonesia ini cukup gede, temen-temennya. ya speed seperti ini cukup gede karena di Indonesia paling barter juga 30 ya. Ini 40 untuk uploadnya itu paling 5 mega dan di sini 47 cukup lumayan gede. Kita masuk ke Youtube aja dan di sini jangan login. Kita masuk ke Indonesia aja teman temen siapa ya sekarang ya? Deddy Kubuser aja ya? Kubuser. Apa ya nulisnya kayak gimana ya? Dede aja. <laughs> Itu kok dede ya? Oke, <laughs> Dedi aja ya. Nah, Dedi aja keluarnya siapa ya kalau kita tulis Dedi. Oh, Dedi Kabusar dia keluar ya. Oh, dia dicium sama siapa tuh ya? Nah, ini dia Kang Dedi Kabusar ya, teman-teman dan si Sule juga ada nih. Eh si Sule, Kang Sule juga ada ya. Aduh maaf banget ya Kang Sule sama Kang Deddy ya ini jadi uji coba kayak gini <laughs> Oke teman-teman ya Nih dua-duanya masuk nih ke videonya Kang Deddy ya Wah hebat banget nih saya Like kau oh, nggak bisa like saya nggak login ya Nah ini dia ya teman-teman ya udah bagus ya Dan teman-teman ini uh, RDP-nya ya seperti itu teman-teman ya jadi intinya teman-teman itu kalau nggak bisa login ya nggak bisa login kayak gini ini kan nggak bisa login nih. Nah trial limit IP ya karena saya sebelumnya dicoba di sini ya di IP ini. Dan teman-teman semua tinggal download aja VPN-nya. Lalu ke teman-teman semua tinggal start VPN-nya dia masuk lagi teman-teman ya. Dan kita belum tes ya untuk IP address-nya itu berapa ya. IP address nah kita masuk ke IP address Oke ke watch is my IV Oke kita uh, ke, uh, ke deteksi di sini ke deteksi IP4 nya uh, kita 254 ya kayaknya Moskow ya Tapi kita juga nggak tahu juga ini linknya kayak gini ya IP saya aja Indonesia lebih bersahabat teman-teman. Ya nah, ini IP-nya. Ya. Ini IP dari RDP-nya. 78 kayaknya oh Jerman ya. Ini Jerman ya. Dan kita cek aja ini pakai VPN apa enggak ya. Kita tes di sini. Kita mohon tunggu ya, kita tunggu beberapa detik. Dan IP yang Anda gunakan terindikasi menggunakan VPN proxy ya atau SSA, teman-teman. Tunnel proxy dari negara Jerman dan ivory real Anda disembunyikan teman-teman ya. Tapi untuk VVN ini untuk IV VPN ini bener-bener dia pakai SSL dan sertifikat sertifikatnya jelas teman-teman ya. Sangat jelas. Nah, seperti itu deh teman-teman. Ini untuk RDP gratis sekali klik. Ini udah 12 menit juga. Ya. RDP sekali klik dan di sini free nggak berbayar ya tinggal klik tinggal klik tinggal klik kita langsung jadi RDP nya teman-teman ya oke baiklah teman-teman semoga uh, ini bermanfaat dan ilmunya untuk teman-teman bertambah ya untuk koleksi teman-teman semua ya seperti itu dari saya aja teman-teman uh, mudah-mudahan ini bisa dipakai secara bijak ya nggak berlebihan teman-teman dan jangan lupa yang belum subscribe-subscribe dulu channel ini like, komen, share ya jangan lupa juga klik tanda lonceng untuk mendapatkan update updatean terbaru dari saya ya dari channel YT Tutorial, RDV Free dan VVS ya teman-teman. Oke segitu aja dari saya teman-teman akhir kata wassalam.